Oke okay, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sehat dan senantiasa bermanfaat Dalam kegiatan sehari-hari barokah dan rezekinya melimpah Baik kami akan sedikan lagi Likian kegiatan gotong royong akan terjebak di desa Binturung Kecamatan Kabupaten Utara Kabupaten Kota Baru dan ini suasana di pagi hari mulai berdatangan dari seluruh RT perangkat desa Binturung sambil menanti kepala desa dan uh, anggota BPD bunyi -bunyi dengan uh, ketua BPD baik inilah uh, serta panitia persiapan kegiatan turnamen Binturung Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa selamat siang dan selamat pagi. Terima dan para rt eh. yang saya hormati tempat ini. para kados yang berhadir ketua RT 1 sampai 16 yang berhadir, kemudian ketua BPD beserta uh, anggota yang berkesempatan hadir pula pada uh, kegiatan kita hari ini. Pertama-tama uh, tidak lupa yang paling utama adalah puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirat karena tanah nikmat iman dan Islam kemudian nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama eh, berkesempatan hadir menjaga satu hak kita. Kemudian kita menjaga, ini, meningkatkan solidaritas kita dalam upaya eh, menjaga dan melestarikan budaya gotong royong. Ini tentunya tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Ini tidak akan bisa kita lakukan Selamat teriring salam Semoga senantiasa terhanturkan Dan tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Ya Bapak-Bapak Ibu-ibu yang saya hormati Yang pertama yang saya sampaikan adalah Ucapan apresiasi Yang setinggi tingginya kepada teman-teman Baik dari perangkat desa para kades yang ada, para RT yang berhadir kemudian mitra kita BPD yang mensupport perjuangan kita selama ini sampai hari ini ya tentunya ya kita tidak menutup mata bahwasanya memang ada sedikit perubahan Pak Undesa ini karena apa? Buah dari perjuangan kita secara bersama-sama. Saya sebagai kepala desa tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa support, tanpa dukungan, tanpa mungkin kebersamaan teman-teman dari level pimpinan terendah yaitu RT Karena RT adalah ujung tombak perjuangan Bagaimana menjadikan desa Ini menjadi lebih baik tentunya Peran dan keikutsertaan para RT ini Tidak bisa jadi sangat besar pengaruh dan kurangnya Artinya kami sangat apresiasi Terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini Ya semoga ini awal yang baik Ini sudah menjadi awal yang baik untuk kita dan Uh, seterusnya harapan kita Harapan kami ya tentunya Komitmen kita Konsistensi kita Memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Perbaikan desa tentunya jangan sampai seluruh Inilah pengharapan kami Ya kita sama-sama bergerak pelan Tetapi pasti Kita perlu terlalu lagi yang penting ya Kita tetap menjaga konsistensi kita Menjaga semangat kerja kita Menjaga persatuan Persolita dan kekompakan Kesebutnaman Henti-hentinya aku berdoa kepada kita, Insya Allah apa yang menjadi kisim-kisim turun Secara umum saya yakin percaya dan optimis Pasti akan bisa kita capai Akan bisa kita raih nantinya Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati Pada hari ini seperti yang kami sampaikan bahwasanya Kita melihat trend atau kondisi Desa Gentorong sebelumnya mengenai dari swaka dan lain sebagainya banyak sekali keluhan ini dari keluhan 198 desa se-Kabupaten Baru ya alhamdulillah seiring berganti berjalannya waktu dan tergaginya pimpinan ya kebetulan kami alhamdulillah diamanahkan di tingkat kecamatan sebagai ketua PPDesi Kecamatan Parutan Utara yang kemudian pemilihan pengurus pubdesi tingkat kabupaten kota baru kita juga bisa Sabintoro di Bekarta tamanan menjadi sekjen Sekretariat Umum pubdesi Kabupaten kota baru yang artinya kita punya peranan dan punya uh, apa ini pengaruh dalam mencoba mempengaruhi kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal misal salah satu contoh yang dari dulu sampai hari ini ya kan, sampai Desember lah kita katakan gaji kita itu soal terlambat ya Alhamdulillah dengan perjuangan sama-sama teman-teman Pak Desi, Kepala Desa sekalian Kota Baru, kita bisa berjuang hari ini kita bisa dari masyarakat kita hingga sampai Desember artinya yang Juli belum ambil, artinya masih ada sama Suryansa kemudian hari ini kita bahkan uh, Agustus hingga Desember ya. demikian sajian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita untuk meningkatkan kerja bakti, kepedulian terhadap desa kita masing-masing dan demikian jangan lupa ya like and share serta komen dan subscribe wassalam